Du, du, du, du, du. Wih ini apa teman-teman Wih ini kan pistolan teman-teman Wih sudah ada tempatnya teman-teman berarti di dekat sini pasti ada mainannya teman-teman Mari kita taruh dulu di sini teman-teman Wih gimana ya teman-teman Wow keren teman-teman banyak mainan di sini teman-teman Wih Wow, banyak sekali mainannya di sini teman-teman Mari kita ambil satu-satu teman-teman Oke, okay, let's go teman-teman Pertama ini dulu kita ambil teman-teman Wow, keren Kita taruh teman-teman sini. Mari kita kumpulkan Oke, okay, kita ambil lagi teman-teman Ih mantul teman-teman Kita ambil lagi yang ini Wih, keren Wadidah, mantul ambil lagi I teman-teman keren Mari kita ambil lagi sampai habis semua teman-teman oke mana lagi ya Oh ini teman-teman Wow mantul teman-teman ambil lagi sampai habis ya teman-teman bantu kakak teman-teman untuk mengambil mainannya ya teman-teman Wih masih ada nggak ya Wih ada lagi teman-teman di sini Ih, keren di mana lagi teman-teman? Oke di sini, andur teman-teman. Wow, dapat teman-teman. Mari kita ambil lagi teman-teman. Wih, ini keren. Wow, sudah banyak teman-teman. Mari kita ambil lagi. Masih ada enggak ya teman-teman? Wih, ini dia teman-teman. Keren. Wow mantul Ih ini nyumpul teman-teman sini. Wadidaw Wih Widi, Mantul teman-teman Masih ada gak teman-teman Sepertinya sudah tidak ada lagi teman-teman Kita kumpulkan semua nih teman-teman Mantul Mari kita lihat Kita hitung juga teman-teman Let's go Wih Tara teman-teman. Ih, sudah kita kumpul semua teman-teman mainannya. Mari kita lihat satu-satu ya teman-teman. Mainannya apa saja? Ih, ini pistolan teman-teman yang pertama. Awadidaw tus buat perang aku teman-teman Wow kita tahu di sini yang kedua mendapatkan pistol lagi gitu, teman teman Karinis tenang kak kita harus berani kak kan kita benar kak ini adalah pistol polisi teman-teman wih dor dor dor keren oke selanjutnya kita mendapatkan ini ini, ini apa sih? Ini macan Sumatera teman-teman. Wow, mendapatkan macan Sumatera kita teman-teman. Halo teman-teman, aku macan Sumatera. Aku pemakan daging teman-teman. Wow, keren teman-teman. mantul apa lagi di sini? selanjutnya ini, wih kita mendapatkan jerapah teman-teman. Wah mantul teman-teman. Halo, namaku jerapah teman-teman. Leherku panjang, aku pemakan dedaunan teman-teman. Wow, mantul mantul mantul. Ada lagi teman-teman sini. Terus apa lagi ya teman-teman Ini dulu sepertinya teman-teman ini Kita mendapatkan macan tutul teman-teman Wow Dapat macan tutul teman-teman Keren Halo teman-teman Namaku macan tutul teman-teman Aku pemakan daging teman-teman Wih keren Tuh Ambil lagi selanjutnya teman-teman, ini dia, wih kita mendapatkan zebra teman-teman. Mantul, zebra sudah kita dapatkan teman-teman. Halo teman-teman, namaku zebra, aku memakan dedaunan teman-teman wih keren kita taruh lagi teman teman mari kita ambil lagi wih kita mendapatkan rusa kali ini teman teman keren rusa ini, teman teman wih mantul, teman teman Halo teman-teman, namaku Rusa Aku pemakan dedaunan teman-teman Wih, mantul nah, lagi Kita ambil lagi yang ini teman-teman Wih, ini kan singa teman-teman keren teman-teman kita mendapatkan singa, wih halo teman-teman namaku singa, aku si raja singa, aku pemakan daging teman-teman, wih keren teman-teman. selanjutnya kita mendapatkan kambing, wih. teman-teman namaku kambing aku pemakan daunan suaraku mbe wih, mantul teman-teman kambing lagi teman-teman wih ini kan zebra teman-teman mantul ibunya zebra tadi anaknya sekarang ibunya teman-teman kita dapatkan mantul Halo, teman-teman. Namaku Zebra. Aku pemakan dedaunan, ya teman-teman. Widih keren! Selanjutnya, ini dia kita mendapatkan mobil balap, teman-teman. teman-teman bisa balapan kita teman-teman wih -teman. Halo teman-teman aku adalah mobil balap aku senang balapan teman-teman wih -teman. mantul selanjutnya lagi ya ini dia. ini motor pespa teman-teman Hijau, Wow Keren ya teman-teman Pada hijau motor Vespa nya Hii. Halo teman-teman Namaku motor Vespa Berwarna hijau Aku ingin berjalan-jalan teman-teman Wah wow, Keren Lanjut lagi teman-teman Ini dia Hii. Kita mendapatkan kereta Thomas teman-teman namaku kereta Thomas aku berjalan di rel kereta api teman-teman. Suaraku pung pung pung Wih mantul yang terakhir teman-teman. Wih ini kan pesawat tempur teman-teman. Wih keren mantul ya teman-teman keren. Halo teman-teman, nama aku pesawat tempur Aku terbang di udara teman-teman Wow, mantap teman-teman Oke teman-teman, mari kita hitung Kita mendapatkan berapa ya teman-teman semuanya Mari hitung sama-sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas teman-teman wih kita mendapatkan empat belas mainan teman-teman hari ini keren ya teman-teman banyak sekali yang sudah kita dapatkan mainan hari ini wih nanti kita cari lagi mainan berikutnya teman-teman kira-kira mainan apa ya teman-teman Sarannya ya, komen di bawah Oke, okay, oke. Okay. sekian video dari kakak teman-teman Nanti kakak share lagi video selanjutnya ya teman-teman Sebelum kakak share jangan lupa di subscribe dulu Agar kakak, -kakak semangat buat video selanjutnya teman-teman Oke okay, teman-teman, dadah teman-teman Bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum